subscribe to my channel and also press this bell icon. <tip> <tip> warahmatullahi Wabarakatuh. <Christopher> Kembali lagi bersama channel saya, saya di sini guys, tempat kesayangan. Dalam video ini saya akan membuat sebuah vlog tentang Karoseri Zalt Ajo jalan bebas kilometer 20 Bagi teman-teman yang ingin melakukan program-program buat truk oc okay, 20 dan lain-lain Silahkan bisa datang di Karoseri Zalt Ajo jalan bebas kilometer 20 Saya berada di Karus Rizal Ajo, Jalan Bebas Kilometer 20 Seperti inilah bentuk pengerjaan yang dilakukan oleh tim Karus Rizal Ajo Dalam proses pembuatan bak dam truk Colte 120, bak mini L300 dan lain-lain Bagi yang berminat silahkan saja datang di karos Rizal Ajo, Jalan Bebas Kilometer 20 Pemilik dari ZA Caruso Rizal Ajo Jalan bebas kilometer 20 Bagian tim dari ini bagi teman-teman yang melakukan sebuah pertanyaan tentang hidrolik seperti ini kalau masalah harga komen saja di bawah atau kontak person ke nomor berikut ini ya bagi teman-teman yang ingin melakukan proses pembuatan badam truk, silahkan saya datang di krosorizal Ajo Jalan Bebas Kilometer 20 karena kami akan mengutamakan kualitas pelayanan serta mutunya, ini merupakan hasil dari pembuatan dari Tim Karoseri Zalajo. dan ini merupakan suasana bengkel dari Karosori Zalajo dalam bebas kilometer 20. Orderan begitu banyak. Ini merupakan sebuah hasil dari tim Karosori Zalajo. Bagi teman-teman yang ingin melakukan proses pembuatan bak truk, silahkan saja datang ke sini, guys. Proses pengerjaan yang dilakukan oleh tim Karoseri Rizal Ajo untuk menaiki hidrolik. Bagi teman-teman yang ingin melakukan proses pembuatan bak tampruk, coltest 120, bak mini silakan saja datang di Karosori Zalajo khususnya di Jalan Bebas kilometer 20. Kami akan mengutamakan kualitas pelayanan serta mutu yang sangat bagus dan tidak akan mengecewakan teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana. Yo Bagi teman-teman yang ingin melakukan proses pembuatan pada truk, dan ini mekaniknya Mbak silahkan Silakan saja datang di Cross Rizal Ajo, jam pas kilometer dua Pakan proses pembuatan dari hasil pembuatan badam truk dari tim Karosori Zalajo. Ajo bagi teman-teman yang ingin melakukan proses pembuatan badam truk, ya silahkan saja person ke nomor di bawah ini ya. Hai, proses hai, mekanik. Selaju selaku pemilik atau owner dari kertori selaju dan lepas kilometer 20